Baiklah perasaan di dimanapun Kalian berada untuk mengawali perjumpaan Kita di pagi hari ini Tentunya kita lihat persahabat ya, Dan kegabar pertama Ada unga spesial banget nih Untuk kita semua simak persahabat ya, Masya Allah ternyata pentingnya kakak Bilar menemani Tidak elastis syuting, taping Tokopedia persahabat ya sedang duduk di seatnya Masya Allah luar biasa Dan terlihat persahabat Dalam pusingan ini kakak Bilar semakin gemuk dan semakin tembem ya pipinya perhatikan ini efek bahagia banget ya bersama Dedek mudah-mudahan selalu bahagia apakah untuk rumah tangga Lesti maupun Rizky Billar dan untuk selanjutnya juga persahabat ya kita lihat di sini ada sebuah bocoran ya tentunya penampilan Lesti kejora di toko ya perhatikan di sini di studio Indosiar Indosiar Waktu Indonesia belanja Tokopedia Special Halo Damdut Kita perhatikan di sini untuk tapping kemarin hari Selasa Tanggal 14 September 2021 di Studio 6M Tech City Dan on airnya ini akan ada hari Sabtu Persabat ya tanggal 25 September 2021 jam 19.30 Sampai 21.00 waktu Indonesia Barat di Indosiar dan RCTI akan dipandu persahabat ya hostnya Andika Pratama dan Fer Vega Darwanti nih dan host gamesnya ada Jazami Harja yang mana tentunya kita menunggu performancenya di situ ada Bunda Inul Zaskia Gotik Nasar Judika dan tentunya ada idola kesayangan kita nih di dekat Leslie Papa Pafafil dan juga ada persahabat ya Dan Novia Bahmit juga ada masya Allah pastinya akan duet bareng kak Pafafil dan juga nih tentunya kita menunggu kejutan. Di tanggal 25 persahabat ya penampilan Lesti Kejora di acara toko nih Wow Masya Allah luar biasa mudah-mudahan lancar dan mudah-mudahan selalu menampilkan yang terbaik Dan berikutnya juga kita lihat persahabat ya Masya Allah banget nih luar biasa Ternyata semalam juga dedek Lesti Kejora ini ditemani oleh sang ayah ya Aduh makin bahagia dan makin bangga nih terlihat hubungan yang sangat harmonis dari dedek dan ayah, apalagi para sahabat ya, tentunya sekarang sudah ada suami makin banyak banget ya yang menjaga dedek elasti, selain tentunya ayah kejora, suami juga selalu siap menjaga, selalu siap melindungi persahabat ya masya allah, luar biasa persahabat sahabat yang tersebut pun repost kembali oleh akun Leslar underscore history ada kalimat caption yang dituliskan di diteminin bapak sehat sehat ya amin doakan selalu yang terbaik ya untuk keluarga Leslar dan dalam postingan tersebut banyak sekali komentar dan tanggapan juga nih dari sahabat Leslar lover salah satunya dari akun Instagram. Mom Ziva mengatakan yang jagain dede makin banyak katanya tuh sekarang ya Masya Allah yang deket giliran ayah yang jagain Kemarin kan yang jauh suaminya yang jagain katanya tuh Masya Allah banget ya Alhamdulillah jadi elasti banyak sekali yang support banyak sekali yang sayang yang cinta Masya Allah semakin bangga kepada Lesti dan Rizki Bila dan berikutnya juga para sahabat ya Perhatikan di sini kita lihat Masya Allah luar biasa Penampilan masih kejar sangat cantik banget ya Di acara Tokopedia makin gak sabar Tentu kita Akan menyaksikan di tanggal 25 nanti Ini duet bareng Bang Judika ya Wow pastinya spektakuler banget nih penampilan Lesti dan Judika Makin gak sabar Banyak sekali yang menunggu Para sahabat ya fans Jatil Naslar Menunggu penampilan tanggal 25 nih, kita perhatikan di kolom komentar. Dari Markus mengatakan tayang ter tanggal 25 ke ku tunggu anak cantik, katanya tuh masih allah ditunggu banget ya oleh fans sejati Leslar menunggu penampilan luar biasa dari Dedek Lesti Kejora. Dan perhatikan juga sahabat... jadi ya punya berikutnya, di sini ada kakak Bilar yang lagi menceritakan cita-citanya Dedek Lesti Kejora ya, diperhatikan. Ada konser tunggal konser tunggal untuk dia gitu wow, Masya Allah banget persahabat ya, ternyata Kakak Bilar sih menceritakan cita-cita dedek oleh Sikit yang ingin mempunyai konser tunggal ya, dan tentu Kakak Bilar akan mewujudkan itu luar biasa, suatu kebanggaan untuk kita semua, mudah-mudahan niat baik dari Kakak Bilar ini terwujud dan mudah-mudahan semua diberikan kemudahan, amin dan dalam postingan ini para sahabat, ya kakak Bilar pun menceritakan bahwa Dedek Lesti Kejora pengen banget nge-mention ke banyak orang Rasa terima kasihnya karena sudah ditemani sesama suaminya Yaitu gue, itulah kata Rizky Bilar Ini keren banget para sahabat, ya. Kakak Bilar yang selalu bangga memiliki seorang Lesti Kejora Masya Allah, mudah-mudahan nantinya niat baik dari kakak Bilar Untuk mewujudkan cita-cita Dede Lesti Kejora yang ingin mempunyai konser tunggal bersamaan yang mudah-mudahan saja dilancarkan dan selalu dimudahkan. Dan kita lihat juga persahabat yang keunggulan berikutnya. Di sini ada sebuah klarifikasi gosip: Dedek Lesti hamil duluan nih, ini langsung dari Kakak Pilar Ketika live semalam tentu menjelaskan bahwa Dedek Lesti dan Kakak Rizky Pilar itu dibesarkan dari orang-orang yang paham agama di sini kita sudah paham dan sudah jelas persahabatnya nggak mungkin dan jangka bila dan edek melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan persahabatnya dan ini sudah dijelaskan bahwa Rizky bilaan dan Lesti juara itu itu dibesarkan dari orang yang paham agama persahabatnya Unggahan tersebut pun direpost oleh akun Instagram Reza. Ada 24, lah ada kalimat caption yang tuliskan Sampai sini paham yang berkurang? Aku untuk ngerti kayaknya, ayo katanya tuh. <laughs> ini cute banget persahabatnya. Pastinya tentunya ini ditegaskan untuk orang-orang yang selalu julid kepada les persahabat ya. Langsung dijelaskan oleh kakak, bilar Ini langsung persahabatnya bahwa... Lesti dan Rizky Bilar itu dibesarkan dari keluarga yang paham agama Nih, Ini suatu penjelasan yang sangat luar biasa dari kakak Bilar untuk kita semua Tolong dipahami, tolong tentunya dimengerti persahabat ya, Perhatikan juga keunggungan berikutnya Wah, wow, ternyata di acara Tokopedia bakal ada games juga bersahabat ya tuh. Lesti Lesti, uh, kelompok barang Judika dan Papa Fildan ya, masya Allah makin gak sabar melihat penampilan Lesti di acara Tokopedia nanti. Tetap tentunya bersahabat ya. Dukung, doakan, hingga support yang terbaik untuk idola kesayangan kita Masih menunggu ceruk kanan kabar baik selanjutnya Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terobat selanjutnya Ini informasi di pagi hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bang Bagi terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh